Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Andri. Kabar baik, Pak Andri? Alhamdulillah, ya, ini saya buka dulu. Oh, uh, uh, nanti saya, <laughs> ini kita mau berapa orang ya? Eh? Uh, belum tahu pak, ini baru saya oh, saya tahu di grup pak. Terus makanya yang yang selalu oh, oke, okay. ada nggak apa-apa sambil ini untuk materinya agak telat kirimnya ya mas ya, untuk KSI juga belum saya kirim. Oh iya pak, siapa? Pak. Untuk tugas satu sudah, semua kan saya kirim ya? Uh, tugas satu untuk uh, KSI sudah pak ya, sudah sudah pak. Untuk yang visual, visual? udah ya? Iya, tugasnya oh, sudah. Okay. Gampang, uh, ya Ano, Pak? Menantang, Pak? Menantang. Terus, Pak. Yang menantang yang mana? Yang ini, kasi? Uh, ya, semuanya menantang, Pak. Karena hal baru juga, Pak. <laughs> Belajar sesuatu. So dari... Kalau dari mata kuliah yang lain, gimana metode pembelajarannya kalau saya boleh tahu? Hmm. Kalau e bisnis sekarang Bu Vika hampir sama, Pak. Ada presentasi kelompok begitu, Pak. Setiap minggunya. Hmm. Hampir sama. Mirip-mirip Pak. Pak Andri kalau sekarang. Terus kalau Bu... Di ya, hampir sama sih, Pak. Modelnya kayak gitu, Pak. Hmm. Dapat siapa aja Bu Nia? Dunia. Bu biasa, Bu biasa, enggak Pak biasa, oh, Pak biasa, Pak Azlan Pak Azlan biasa, biasa, biasa, biasa, Pak biasa, biasa, biasa, biasa, apa biasa, biasa, biasa, biasa, biasa, biasa, biasa, apa, biasa, biasa, biasa, biasa, Java Java Netbeans, oh. Pakainya NetBeans 12, Pak. Medbin ya. Ya. Yeah. Oke okay, sekarang kita mempelajari yang apa namanya uh, tipe data. Nah, kalau tipe data sih saya rasa teman-teman semua dapat paham lah oh. ya. Tipe data cuman kemudian visual. Mm -hmm. Ya yeah, kenapa? Mohon izin, Pak, itu agak ngelek Pak, suaranya, Pak. Uh, kayak putus-putus gitu, Pak. Oh, iya, ya, kayaknya memang jaringan saya memang kurang baik dari tadi, nih, Mas Aryo Siapa? Makanya saya uh, mohon izin tidak on-camp, jadi biar ini. Biar lancar, Pak, ya. Ya, itulah. Ditutup pun sama aja, apalagi dibuka. <laughs> Yeah. Nah, kita akan coba mengimplementasikan tipe data itu ke pemrograman visual, Mas Aryo, teman-teman semua. Dengan cara uh, kita coba membuat uh, aritmatikal gitu, karena kan untuk tipe data sendiri itu ada banyak ya, kayak integer, gitu kan, ada boolean, dan ada baik segala macam. Nah, kita pakai yang integer dulu. Tapi kayaknya suara saya masih putus-putus ya? soalnya internet saya nggak stabil banget nih. Ya, kadang kadang lancar, kadang putus-putus, Pak. Jadi Oke, gitu. Pak. Berarti, nah, sekarang berarti lancar kayaknya ya. Saya emang nggak bisa kebuka nih. Uh, Mas Aryo izin... Uh, buka pakai laptop kan sekarang ya Iya, pak oke okay. uh, Mas Aryo yang ini deh yang share screen <laughs> saya, ya. saya ini wah saya bandul lah yang share screen untuk ya, pemrograman ya? visualnya Mas Aryo kita coba VB VB VB enam untuk materi yang tadi di share gitu ya pak Bukan, uh, buka aja VB. Kita coba implementasi okay. uh, indager di uh, VB6. Kita akan coba buat uh, kalkulator sederhana. lah. Baik Pak, sebentar ya Pak. Oke, mau Oke. Okay. sudah masuk ya pak sudah yang mana ya pak kita uh, yang itu aja uh, itu ya? apa tuh standar uh. nah kita buat dua buah uh, ini xbox Text, ya xbox nih pak, pak? xbox uh -uh. ada dua aja kita coba bikin dua mas Arya nah kita akan coba membuat kalkulator sederhana coba Mas Aryo buka Google uh, searching saya nggak nggak bisa dari tadi ini akses nih kita Pertama. coba cari source code uh, membuat kalkulator dengan Visual Basic coba Bentar, pak uh, saya share full screen aja sebentar pak boleh boleh nanti cuma programnya. Mm -hmm. Uh, iya, iya. Mas, uh, cari di ya, pak? Ada banyak akunnya. <laughs> Apa ya tadi pak? Membuat program kalkulator? Iya. Program kalkulator? Iya uh, uh, kalkulator pakai VB6. Visual Basic 6. Uh, ini YouTube sih. Ini ya, Pak ya. WikiHow. Nah, itu yang YouTube yang di atas, yang YouTube ini, Pak. Yang mana? Putus-putus di atas. Yang ini, Pak ya. WikiHow ini ya. WikiHow ya, Wiki How, ya Pak. <laughs> Wiki Oh. Ya. enggak yang di atas saya itu masalah yang ini ya ya wiki ya wiki how mana ya cara membuat kalkulator sederhana di visual basic tampil sih kayaknya suara sedih ya Agak delay. Pak. Belum tampil, tampil. Pak di sini Pak. Udah baru tampil. Baru tampil Pak ya. Agak delay ya. ya. Nah. Hmm, Oke, coba dipahami Mas Arya. Mengajarkan kepada Anda menggunakan program untuk membuat kalkulator sederhana. Hmm. Nah, membuat proyek baru. Uh, untuk project baru di kalkulator, untuk menyimpan semua berkas yang dibutuhkan, uh, ikuti langkah-langkah berikut: kunjungi direktori penyimpanan program kalkulator. Nah. Ini apa ini? Uh, kunjungi direktori uh, kolom kosong di folder. Tekan kalkulator, oh, berarti bikin folder baru ya. Folder baru aja. Di lah. Contoh, di... di kunjungi direktori penyimpanan program kekuator VB. Maksudnya apa tuh? Saya juga bingung tuh mas. Mungkin maksudnya suruh bikin folder baru pak begitu oh ya. ya maksudnya bikin folder gini aja sih. Ketikan ya, kalkulator gitu. dan ke tekan tombol enter Kemudian buka visual basic 6 Halaman seleksi proyek akan Kayaknya ini terjemahan dari bahasa Inggris ini Pak hmm. Agak aneh uh, Standar Excel opsi, opsi ini berada di kolom pemilihan proyeknya sudah Open Ini agak bingung. Klik Open tombol ini berada di pojok nah, kanan. Ada saya lagi yang mana tadi? Nah, klik Open tombol ini berada di pojok kanan bawah jendela. Huh? Enggak ada. Yang ada di pojok kiri atas. <laughs> oh iya. <laughs> oh iya, iya ini pak. Iya. Iya. Ia. Ah ini ya. Coba mungkin cari referensi yang lain, Mas Arwe, itu kayaknya nggak benar. Mungkin memang dari terjemahan Mungkin mana Pak? Kendala bahasa ini. Pak. Terjemahan dari bahasa ini. Ini YouTube. Boleh kalau mau lihat YouTube, nggak apa-apa. Nanti dipahami. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, melanjutkan video tutorial tentang Visual Basic 6. Pada video tutorial kali ini saya akan membahas tentang cara membuat uh, kalkulator sederhana pada VB6. Mungkin sebelum kita membuat sebuah aplikasi di VB6, kita coba pemanasan terlebih dahulu yaitu dengan cara kita mengetahui sedikit tentang format VB6 dan kita mencoba kalkulasi beberapa uh, text box dengan cara kita membuat sebuah kartu pada VB6 Kita saja sedikit perangkatnya, pertama saya klik Start Kemudian saya pilih Microsoft um, Visual Basic 6 Kemudian saya klik Microsoft Visual Basic 6 Okay, jika muncul seperti ini, maka Anda bisa klik start and save, kemudian klik open okay, Selanjutnya, saya akan otot besar Di sini saya membutuhkan sebuah label, mungkin uh, angka 1 Kemudian, buah stylenya nya saya ganti dengan big single Kemudian saya copy saya paste Saya butuh satu lagi. Jadi di sini ada angka 1, angka 2, captionnya nya saya ganti dengan angka dua. Kemudian ini adalah hasil. Oke, selanjutnya saya butuh tiga textbox. Sebenarnya untuk uh, hasil ini, anda bisa menggunakan textbox maupun label lagi. Saya coba teks box dulu aja. Kemudian, saya butuh komen button di sini, mungkin plus atau tambah. Kemudian, saya tambahkan minus atau pengurangan, kemudian saya tambahkan kali satu lagi. Saya akan menambahkan pembagian seperti ini. Oke, okay, saya juga bekerja. Oke, jadi logik, logikanya, ketika kita running eh, kalkulatornya, maka ketika saya klik plus, angka 1 dan angka dua, eh, hasilnya adalah angka satu plus angka 2, Oke, kurangi maka angka satu dikurangi angka dua, dan selanjutnya. Kodingnya silahkan Anda double tik pada button kelas, kemudian teks 3 sana dengan teks 1 plus teks 2. Ini adalah logikanya, apakah berjalan dengan benar? Oke, di sini ketika kita jalankan teks 1, teks 2, dan teks 3 masih muncul. Saran saya... Suaranya nggak muncul ya, dipanggil Maka, nah, lagi cara menghilangkannya adalah kita menggunakan prosedur pada form load. Jadi, ketika formnya load atau dipanggil, maka x1 kosongkan, x2 juga 2, kosongkan. Seperti ini ada tiga teks ya, satu dua tiga saya kosongkan. Oke, di sini sudah kosong. Kemudian untuk agar form ketika dijalankan muncul di tengah-tengah sini, maka anda bisa klik form. Kemudian start up positionnya anda pilih center screen seperti ini. Oke, coba anda jalankan. Maka secara otomatis uh, berada di tengah, tengah karena kita sudah membuat sebuah coding, contoh tiga ditambah dua, hasilnya, oke tiga dua ini adalah hasil dari tiga ditambah dua. ini uh, mungkin a tambah b sama dengan AB seperti ini, tapi ini kalkulator maka anda tambahkan coding value menambahkan file seperti ini file ini seperti ini oke, jika saya kosongkan hasilnya kosong 2 ditambah 3 sama dengan 5 5 tambah 3 8 oke sudah benar, kemudian untuk pengurangan perkalian dan pembagian maka anda bisa melakukan copy paste saja. Mas Aryo coba Akan di stop. Atau... Ya. Nah coba Mas Aryo bikin yang selebihnya, yang kurang kali baginya. Iya, pak. Logikanya sama. Bentar, bentar. saya Mudah paham kan ya? Eh, uh, apa, pak? coba pak, to comment, nah, ini saya bikin dulu pak. Formen, pak, oh udah udah langsung bikin ya, kok, kok bisa tadi, misal ambilin Mon monitornya dua pak, oh, oh iyalah, yang lain siapa nih yang join, Masalah oh, ada oh, Mas Alfa. Eh, nih nah ada masihman juga nih ada ya masih berarti tadi bikin mana Pak ya terus terus minus kemudian kali X. ini pagi hmm. Ini teks Dubai, itu namanya. teks teh saat ini, teh saat ini enggak, enggak, ya. enggak, enggak. Sulit, net bin. Uh, teks teks, teks, apa, net bin? masih belum sulit, Pak. <laughs> masih, ano, masih menampilkan uh, kayak print line gitu, Pak? Oh uh. iya. Yeah. LN midex belum pakai apa logika pemrograman gitu. Ini teks 3. Sudah plus minus Logik ini bisa dipakai untuk orang ini teh terus bisa dibuat untuk lampu, lampu lalu lintas gitu. Bagaimana pak? Uh, dan, dan, dan, oh. Kalau visual basic ini untuk itu untuk lampu merah, lampu lalu lintas. Oh, lampu lalu lintas pak? iya oh. Ya. Running text gitu. Oh gitu pak. Masih dipakai ya Pak ya. Maksudnya untuk hal-hal untuk seperti itu masih terpakai ya Pak. Masih mm -hmm. hmm. mm -hmm. bisa dipakai. Jadi, berikutnya, komen klik satu. Saya bikin teks tiga. Teks tiga sama dengan teks satu plus teks dua. Ini yang namanya live coding. Iya. <tik> <tik> yeah. kita terus form load ya bagi. Text 1 kosong. Text 2 kosong. Text 3 kosong. Ya. Yeah ya ini tak kosong terus tuh kok oh, nggak keluar ya kanada hmm hmm, hmm. itu komennya komen berapa mas Ari, ya? Yang ini pak, komen satu Tam iya, yang 3, tambah. Tiga empat tambah ini yang pertama. Oke. Okay. Coba tiga. ditambahin value depannya. Value. Wah, hmm, ini tapi nggak masuk ke teks tiga. Ya? Wah harus ditambah langsung ya pertama. Oh iya sih, pas saya tiga, dua, tiga tambah tiga. Oh iya, bisa pak, enggak pernah Oke, udah, bisa tuh. <laughs> Siapa? Aki, komen coba coba? udah, udah, ya Pak. udah, oh, minus. rus 54 plus. Plus. Plus. plus oh ya sekarang selesai Pak deh. mantap nah, kan gampang kan? Siapa? Nah, mas Arya bisa kasih tahu ke teman-temannya nanti ini di upload di LMS. Gampang hanya nyampe 5 menit kan? Uh, iya Pak, kalau kalau ngikutin tadi sih gampang Pak. <laughs> Dikembang. Jadi nanti tinggal di ini aja Mas Aryo, tinggal dimodifikasi. Ini kan uh, itu kan. Nah nanti Mas Aryo bisa ditambahkan kolomnya ada berapa gitu kan. Terus juga aritmatikanya bisa ditambahkan gitu. Jadi lebih bisa dikembangkan karena untuk codingan dari visual basic sendiri ya logikanya seperti itu. Gitu. Nggak terlalu sulit itu. Siapa Pak? Uh, kalau tuh yang dikumpulkan di LMS itu apa Screenshotnya atau screenshot sama kodingannya? Oh sama kodingannya. Berarti yang hmm. uh, ininya pak? Screenshot yeah. ininya pak ya? Iya. Yeah, kalau nggak ini aja di video kan di record. Abis itu uh, masukin Google Drive. Tapi di dalam bentuk uh, ini, ini ya publik ya. Sudah link-linknya itu aja ditampilkan. udah Di di dalam Google ah, gimana, Pak? Jadi, pak? jadi direkam di record? Ya, nah, di record cara membuatnya dari awal sampai hasilnya kayak gitu, gitu kan bisa dijalankan, lalu diupload ke Google Drive, lalu uh, dibagikan linknya, kirimkan ke LMS. Oh begitu, Pak? Siap, ah, tapi linknya itu di ini kan ya di public ya, jangan di-private. Ya, Kalau di-private, nanti saya minta izin kan, eh, uh, ini jadi lama lagi. YouTube. Kalau YouTube boleh pak? YouTube boleh? YouTube juga nggak apa-apa, malah lebih oh, iya. bagus. Kalau YouTube nah, boleh ditambahkan uh, nama sama uh, di bawah di keterangan deskripsinya mungkin Universitas Cyber Asia ya, buat memperkenalkan lebih apa namanya tentang Universitas Barasia. Siapa? Hmm. Oke, nah itu kita udah mengimplementasikan integer benar ya Mas Aryo bisa ganti. Nah, coba saya tanya nih. teks teks itu kan jatuhnya lebih ke angka jatuhnya dia di sana kan ya. Nah, kalau angka itu kan tipe datanya bisa integer gitu kan, bisa var gitu kan. E, apa? integer sama varchar gitu kan. Variabel karakter Nah, sekarang coba Mas Aryo ganti teks 21 itu sama 2 itu menjadi integer tulisannya gimana caranya? Oh, yang mana ya, Pak ya? <laughs> hmm. Kalau lihat itu tadi ya gampang aja kan. Sekarang coba diganti dengan tulisan integer, gimana? Gimana ya? Hmm, uh, apa, anu Pak? Deklarasi dulu Pak, Kayak Tim ini Pak. Tim teks as... S bukan ya. Bang. Integer gini. Atau. Bagaimana Pak. Teks 3 Bukan begini ya, Pak. Loh, Pak Noviandri hilang. Mas Ryan, selamat Dik. malam. Wah, oh, Pak oh, Haryo. Kita oh. ganti Mas, sama man. Pak Haryo nih, bahasanya. <laughs> Waduh, sinyalnya siap, nampo. siap, siap. <laughs> saya ganti ah, hostnya saya bisa pindahkan kan ya? Yes, eh mana ya, mana, mana ya? Masikman, Masikman. Oke oke, my host. -hye -hye. <laughs> <laughs> siap eh saya, saya lihat Mas Sigmund Mas Dario semangat tuh jadi terinspirasi wah ikut ngumpulin tugas Alhamdulillah saling memotivasi makasih tuh ya. betul-betul Mas Sigmund Mas oh, semangat, iya, iya. Ali senang iya, iya. Wah, ada kendala sinyal kayaknya Pak Andri nih. bikin video lagi nih kayaknya nih kita Iya yang kemarin Mas ya saya kemarin bikin videonya sampai ngantung-ngantung tuh. Yang pentingnya sudah selesai. Sudah ano? Sudah upload. Udah, udah, udah. Wah, makasih. Seru juga, seru, seru Saya Ya, Wah, Mas Haryo, jaringan saya parah banget. Ini saya malah nggak bisa join ini. Wah, siapa? Siapa? atau kami tunggu atau bagaimana itu ya. Terima Mas, Mas Aryo katanya. Ada Mas Alfam ada Mas Yohan. <laughs> ada ada enam orang peserta gitu ya. Dan enam orang. Ya hadir Pak, sorry baru join papa apa mas, ini aja, menyapa saja mas Iwan okay. <laughs> Mas Iwan di Jakarta ya mas ya? Iya, betul pak oh daerah mana mas? Uh, Jakarta Barat Oh, Jakbar ya mm -hmm. Baru pulang kerja nih mas Iwan? Belum, masih di tempat kerja oh, Aduh, luar biasa Di mana mas Iwan? Di Vivo Oh Vivo ya Oh, oh. yang Vivo ada ini ada yang Vivo Center itu ya Vivo iya, Center itu aku, oh, berarti Vivo Center biasanya Mbak Arin, tuh atau sama Mbak Arin, sama Mas tempat kerjanya Mas Iwan ah, beda kita ya Oh di, di bagian apa Mas Iwan ah, penjualannya waduh mantap Mas semangat Mas kita lulus bareng ya mas kalau bisa mas mas Johan, mas amin. Alpang, nih iya amin, amin. jangan lama-lama mas cepat lulus aja sih. oke kalau ada yang mau didiskusikan langsung aja mas ini ada mas aryo mas ikman kita lulus bareng-bareng pokoknya nih ya ini saya join pakai HP kata Pak Andri. Siap, Pak. Oh, bantu share zoomnya. nya Tenang, Pak. host sudah saya alihkan, Pak. Loh. Masih tetap, oh. kan? Aman-aman. Nah, <tuh> Jus. Pak Andri. Pak Andri. Baru bisa join. <laughs> Oke Mas Arya yang tadi bisa nggak Mas? Ah, sebentar Pak sebentar mana ya tadi Lajar screen ke screen saya nih tadi, Lajar... kok gini ya, bener ya? saya berarti itu pak deklarasi pak kayak gini pak, bukan ya? Deklarasi. mana deklarasi? tim, S1, S integer gitu bukan? Pak. maksudnya? coba coba, nih, coba, coba aja nih, nih coba-coba aja, bisa nggak kira-kira? Oh error. Uh, member already exists in the object, mod, object model from which iya uh, yeah. Gampang lah itu Mas Herio. Enggak paham saya, Pak. Enggak <laughs> paham. Maaf. Coba ya, kembali lagi ke ini ke uh, apa namanya? Ke form ya. Formnya. Ini saya hapus ya, Pak? Timnya ini. Nah, apa saja Baik. kalau nggak ada apa saya error lagi nanti ya. Baik, ini sudah kembali nah, pak. nah ini, pak, pergi ke ini ke, ke teks 1 coba diklik yang textbox text box ini pak ya nah, nah, nah itu diganti aja captionnya jadi apa gitu di property window oh ya ini property caption uh, atau captionnya ini ya teksnya ini pak ya bukan ini. Ada, ada caption nggak? Nggak ada, Pak. Adanya teks ya? Iya. Oke, coba diganti name-nya itu jadi integer satu. Ini, Pak. Pokoknya yang itu diganti semua. INT, gitu kan. Iya. INT aja. INT 1. Nah, namanya ini, Pak, ya? Iya. Okay. Namanya INT satu. Terus uh, di bawah lagi yang tadi apa? Ya, teks 2 ini, Pak. Mm, ya, yeah, text 2 coba diganti dengan di INT2. Iya, yeah, Pak. Mm, coba Mas Aryo jalankan di ini ya. Di project ya. Heeh. Uh -uh. maksudnya di kodingannya. Oke. Okay. Mm -mm, di plus. Nah, itu diganti coba teks satunya diganti dengan INT1. 22. 22. Ya. Coba dijalankan. Harus. Hmm. Oh, katanya harus dihapus ya. Oh, ini enggak kosong otomatis, Pak. Berarti, Pak. Hmm, karena di bawahnya bukan itu, karena di bawahnya masih teks, Mas Ria. Saya ganti ya, Pak. Hmm -mm. Nanti yang bawah ini semua ganti pak ya? ya co coba dulu jalanin Oh iya. nanti malah belum bisa coba jalan yang yang plus misalnya tiga tiga nah bisa nah bisa kan? ya bisa juga ya. nah hmm. jadi kesimpulannya <laughs> kesimpulannya bisa diganti pak Ya, yeah. mm -hmm. jadi uh, di sini uh, kita bisa mengganti teks tersebut menjadi uh, caption ataupun teks yang kita inginkan. nah Tujuannya itu adalah saat kita menjalankan. Ini kan baru rumus sederhana gitu ya, baru apa namanya ya sederhana banget gitu kan. Nah, bagaimana ketika nanti kita sudah memiliki banyak kodingan uh, ke bawah gitu, Mas Ariel? Nah, artinya kan kita harus tahu nih kan nggak harus teks 1 teks 2 teks 3 kan nah, kita harus tahu nih apa yang bisa kita apa namanya kita gunakan saat menjalankan program nanti gitu. Nah itu sih ya fungsinya untuk apa namanya penggunaan dari apa nih teksnya tadi gitu so. Nah, cukup sederhana kan? Tidak perlu ribet-ribet mikirnya kan. Oh, itu berarti sudah berubah, Pak. Tipe filenya ya, Pak, ya, dengan cara seperti itu atau itu hanya nama saja ya, Pak? Iya, itu cuman penamaan saja, Mas Sari. Jadi enggak, enggak ada apa namanya yang dim-dim tadi itu enggak ada. Hmm. Kalau misalnya mau dirubah ya, Pak. Misalnya eh, kalau di pemrograman lain kan ada float itu ya Pak ya. Di, mm -hmm. di c bisa, c bisa bisa juga ya Pak. Tapi bisa, dari, ya. dari mana Pak dirubahnya kalau gitu? Kalau misalnya kita mau bikin bentuk koma seperti itu loh Pak. Oke. Okay. Kalau kalau bentuk koma itu kan uh, artinya bentuk ini ya. Kalau koma Pak integer ya. Bukan float ya. float Pak. Iya Pak. Float, ya. Oke, coba dicari di bagaimana bentuk nanti saya tambahkan float float dalam visual basic visual basic 6.0. ya eh. oh. Mas Sari bisa share screen juga oh, iya. Jadi teman-teman juga bisa lihat itu data eh. oh nggak ada ya integer Oh. Tadi kan artinya pembagiannya masih Bilangan ini ya Bulat ya jatuhnya ya Iya Pak um. Gimana dia bisa koma Baik right. boolean integer, long Oh pakai long ya Pak Oh bukan ya betul, -betul. Oh, Gak ada float ya Pak Okay. long, single, integer, single, double, date, string, desimal. Oh, desimal. Desimal. Kalau ya, farca apa? Farca itu bisa huruf, bisa angka ya, Pak? Benar ya, Pak? Bukan ya? Huruf bisa angka. Okay. Karena kan variabel karakter kan. Berarti mirip dengan string ya pak ya kalau di pasal varchar tuh String. Hmm, enggak deh kayaknya. Mirip. Coba deh, masalah jalan dalam bentuk desimal. Coba ya pak. Desimal, saya lihat dulu. Ini yang dirubah di mananya pak ya? Berarti apa yang tadi pakai dim dim dim itu pak bukan? Enggak, Nggak. Oh, oke. dari sini ya? Coba cacingnya di... oh, ya udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, kalkulator koma udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, bisa ya? Kalo, nggak perlu di itu ya pak nggak perlu diubah lagi ya otomatis pak kenapa? Oh bisa sob, sob, sob. lima pagi tiga itu oh, bisa pak Tadi hmm, kenapa nggak bisa Oh enggak, saya pikir tadi integer uh, pasti hasilnya integer saya kira tadi uh, ternyata bisa langsung siapa karena kan dia dalam bentuk value, value itu kan untuk aritmatika Mas Aryo. Oh, baik hmm. nih ini teman-teman udah pada join. Sapa dulu nih, teman-temannya Mas Aryo. Ya, Pak. Ada yang wah, banyak mas Mas Hikman, ada Mas Alfa, ada Mas. Mas Pras ini, Prawito, Mas Yohan, Mas Rayan. Hmm. Jadi Mas Aryo ini uh, saya jadiin ini nih asisten nih. <laughs> Jadi <laughs> dia teman-teman <laughs> Mas Rayan, Mas Iqman pak. Semangat pak. Uh, gimana teman-teman yang lain paham nggak uh, tadi yang dipresentasikan oleh Mas Aryo? eh uh, malam Pak Andri. Ya malam Mas Ryan. Ya saya karena nggak ikut dari awal Pak, uh, tapi sampai saat ini sih paham Pak apa yang mau dibuat. Nanti saya mungkin tanya-tanya Mas Aryo dan teman-teman Pak yang ikut dari awal Pak. Oke, okay. sederhana kok. Tadi Mas Aryo masih sambil niain mata dia udah bisa dia kata <laughs> Iya ya. ya, ya percaya kita pak kalau mas Mas Haril, pak. Eh <laughs> okay. okay. yang lain Mas Alpha. pak. Iya pak malam pak lumayan paham pak. Paham ah itu sangat mudah ya. Iya. Kepada ini, Mas Johan. Mau yang baru join atau udah dari tadi, Mas Johan? Uh, lumayan, Pak. 10 menit. 10 menit. Kira-kira apa -kira enggak yang dibuat oleh Mas Aryo? Hmm. Uh, cuma melihat sih, Pak. Jadi kalau yang dilihat sih paham. Cuma begitu praktek. Nanti pasti harus melihat rekamannya ini deh. Sayangnya nih enggak direkam. Oh, hadirkan biasanya ada, Pak. Ada Pak, siapa yang biasanya ngerekam? Nanti biasanya ini Mas Yohan, Mas Aryo itu ngerjain terus suka sharing ke kita gitu, Pak. Pak, iya, yeah. Andri jadi kita bisa ikutan nanti. Iya, <laughs> yeah, biasanya gitu, iya. Yeah. tadi video YouTube-nya saya anu sih, yang mana ya tadi ya? Oh, boleh, boleh YouTube-nya Mas Aryo. Yang mana ya? Nah, ini saya bagi link-nya ke Zoom ya. Chat. Siap, siap. Nah. Terima kasih. Saya share ke grup kelas juga ya. Iya, Itu dari situ. Halo? Saya Bandri. Mas Aryo tadi eh, harusnya jangan link YouTube orang di Ini, ini nah. kan tugasnya nanti di-upload di ke YouTube. Nah, oh. ya, harusnya Mas Aryo dulu upload YouTube, baru YouTube malah kirimin ke teman-teman gitu. Oh iya, iya, iya, oh, ya. Ya, ya biasanya oh, gitu juga ya. kok, <laughs> Pak. <laughs> biasanya Mas Aryo tiba-tiba ngirim link YouTube, eh, uh, oh, yang dia punya. Iya, iya. Ya. Oh nyari nyari itu subscriber kayaknya tuh. Sepertinya Pak Aryo. Eh, sepertinya Pak Andri ini sekalian, Pak. <laughs> Lumayan, Pak. Mantap. Iya, iya. Oke lah, kayak gitu ya teman-teman. Uh, jadi Hah? teman kali ini kita sudah coba uh, sedikit membuat sebuah kalkulator sederhana dengan aritmatika plus, minus, kali, dan bagi gitu ya. Dan mencoba untuk mengganti salah satu teksnya, gitu, menjadi teks yang kita inginkan. Dalam hal ini, kan, integer tadi, Oke, okay, uh, paling nanti saya buatkan link tugasnya, gitu ya. Jangan bosan-bosan, bikin tugas gitu ya, <laughs> karena tugasnya nggak, nggak terlalu sulit. Tapi, coba uh, nanti, kalau misalkan saya belum buat, itu kan kadang saya kelupaan. Karena bukan di kelas ini saja, gitu ya. Ada kelas-kelas lain juga. Kadang saya kira udah kebuat ternyata belum. Nanti kalau misalkan mu belum muncul di LMS-nya, tolong dikabari saya, ya Mas Ari atau teman-teman yang lain di kelas ini, ya. Siapa? Oke, okay. oke. Okay, sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan? Kita boleh sharing aja di luar mata kuliah ini juga boleh. Oke, okay, nggak ada. Oke, okay, kalau tidak ada, saya coba sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri. Ya, terima kasih juga.